Halo, kembali lagi di channel Mahwats, kali ini bersama saya Jo, dan pada video kali ini kita akan unboxing dan review singkat mengenai brand jam tangan Timex yang best selling pada bulan ini. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jam tangannya, kita bahas singkat dulu mengenai brandnya. Jadi, Timex Group USA sebelumnya dikenal sebagai Timex Corporation merupakan perusahaan manufaktur Amerika yang didirikan pada tahun 1854 silam sebagai perusahaan jam Waterbury di Waterbury, Connecticut dan pada tahun 1944 silam perusahaan tersebut bangkrut tetapi direformasi menjadi Timex Corporation pada tahun 2008 kemudian perusahaan diakuisisi oleh Timex Group BV dan berganti nama menjadi Timex Group USA yang dikenal hingga saat ini Nah, jam tangan Timex adalah brand jam tangan yang berasal dari Amerika Yang dikenal dengan desainnya yang timeless Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Jadi mereka ini sudah berdiri sejak tahun 1854 yang lalu Nah, jam tangan Timex ini telah mendirikan tradisi dalam menciptakan jam tangan yang inovatif Berkualitas tinggi yang cocok untuk kebutuhan kalian para pecinta jam tangan Dengan berbagai model yang sudah mereka luncurkan Jam tangan Timex ini memiliki gaya yang cocok digunakan untuk semua kalangan. Nah, kali ini saya akan unboxing dan review langsung aja 3 jam tangan Timex yang best selling pada bulan ini. Salah satunya sudah ada di depan saya saat ini, kita langsung buka aja. Oke, ini dia jam tangannya. Oke ini dia jam tangannya langsung saja kita bahas Ini kita lepas dulu aja biar dialnya terlihat lebih jelas Ini merupakan Timex MK1 Atau dikenal juga dengan kode SKU TW2R68700 Ini adalah jam tangan kronograf Black dial dengan black fabric strap Dilihat dari tampilannya Jam tangan ini cocok banget Untuk kalian para pecinta jam tangan Chronograph military Dengan memiliki gaya yang ikonik Kemudian di disini untuk finishing case nya Menggunakan finishing black matte Jadi Warnanya tidak terlalu mengkilap Glossy gitu sehingga akan menghadirkan kesan yang sangat tangguh dan cukup elegan menurut saya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya jam tangan ini dengan diameter yang dimiliki yaitu 42 mm. Lalu untuk ketebalannya di sini yaitu 13 mm menggunakan stainless steel case. Kemudian di sini untuk strapnya menggunakan strap fabric Dimana mana di sini adalah penggabungan antara nylon strap dengan leather. Jadi untuk tampilan dalamnya di sini menggunakan leather strap, kemudian untuk luarnya di sini bahannya menggunakan nylon, ini juga dikenal dengan fabric strap. Kemudian untuk water resistennya di sini hingga 50 meter, bisa kalian lihat di sini pada back casenya di sini hingga 50 meter, menggunakan quartz movement dan ada yang menjadi fitur. Tersendiri dari jam tangan Timex yaitu fitur indiglo nah, fitur indiglo ini merupakan fitur khusus atau yang sudah dipatenkan dari jam tangan Timex sendiri yang menggabungkan panel elektroluminance, sebagai lampu latar yang berfungsi untuk pencahayaan jam tangan. Jadi mungkin kita mengenal Lumi Bright pada Seiko. Di sini kita bisa lihat ada namanya fitur Indi Glow pada Timex. Jadi untuk dialnya itu bisa menyala sendiri. Jadi kalau fitur lumens pada jam tangan pada umumnya kita lihat seperti Seiko itu lumensnya pada handsnya kemudian pada indexnya lalu di sini untuk Timex ini yang menyala itu adalah keseluruhan dahilnya. Namun untuk seri ini selain memiliki fitur indiglo juga memiliki fitur lumens juga atau luminus yang berada pada hands dan indexnya. Kita bisa cek di sini. Nah di sini kita bisa lihat pada handsnya kemudian pada indexnya juga terdapat cahaya kalian bisa lihat di sini memang tidak begitu terang jadi Timex itu sudah memiliki fitur yang namanya Indiglo. Nah ini adalah fungsi chronographnya. Lalu ini untuk crown pengatur date dan pengatur waktunya. Lalu untuk Indiglo nya cukup dengan menekan tombol crownnya di sini dan kita menekan tombol crownnya maka Indiglo nya akan menyala. Jadi untuk mengaktifkan fitur indiglo pada Timex ini cukup dengan menekan crown pada jam tangannya. Berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan fitur indiglo nya Lalu kemudian di sini untuk lug ukuran lug-nya di sini yaitu 22 mm. Dengan ukuran lug 22 mm dengan diameter yang dimiliki yaitu 42 mm, ini cukup kecil atau cocok digunakan untuk kalian yang memiliki pergelangan lengan kecil jadi tidak terlalu besar di lengan kalian seperti lengan saya ini Oke. jadi untuk ukuran 42mm ini tidak begitu besar di lengan saya untuk harganya seri ini dibanderol di kisaran harga 1 jutaan saja dengan harga 1 jutaan kalian sudah mendapatkan Jam tangan yang menurut saya spesifikasinya cukup mumpuni, jadi cukup worth it untuk kalian bisa miliki. Nah, kemudian ini adalah salah satunya yang best selling juga, yaitu Timex TW2R8400 jam tangan yang satu ini berbahan dasar stainless steel, jadi full stainless steel untuk case dan strapnya. Kemudian untuk crown markernya di sini berada pada posisi angka tiga. Membuat jam tangan ini terlihat elegan dan bisa kalian gunakan tentunya untuk acara resmi Karena ini full stainless steel jadi Cukup mendukung untuk meningkatkan tampilan kalian. Untuk spesifikasinya jam tangan ini memiliki diameter 40 mm saja. Jadi ini dua mili mm lebih kecil dari yang sebelumnya. Yang tentunya membuat jam tangan ini semakin cocok untuk kalian memiliki pergelangan tangan kecil. Dan untuk ketebalannya di sini yaitu hanya 11 mm saja. Jadi jauh lebih tipis dan lebih kecil dibandingkan jam tangan sebelumnya lalu untuk kotrek resistennya yaitu hingga 30 meter untuk movement nya disini menggunakan movement quartz sama seperti sebelumnya ini juga memiliki fitur indiglow jadi dialnya juga bisa menyala sama seperti jam tangan sebelumnya oke maaf ini saya lepas saja biar lebih jelas untuk melihat fitur indiglow nya oke kalian bisa lihat sekilas mungkin jadi dialnya di sini berwarna hitam, oke. Dengan saya menekan crownnya di sini, maka fitur indiglo nya juga akan menyala dengan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Oke, kalian bisa lihat cukup jelas. Ini warna hitam ya. Ini warna hitam sebelum tekan. Terus saya tekan di sini akan berwarna biru. Di ini ada fitur indiglo yang dimiliki oleh Timex. Jadi fitur ini cukup membantu untuk melihat jam tangan dalam keadaan minim cahaya, jadi tetap bisa dinyalakan. Kalau jam tangan G-Shock memiliki fitur light dengan berada di bagian pojok jam tangannya biasanya, ini menyala di se seluruh dialnya, jadi, bisa terlihat di sini, oke, okay. oke. Okay. Itulah keunikan dari brand Timex itu, dan untuk ukuran laknya di sini yaitu 20 mm, juga lebih kecil dibandingkan jam tangan sebelumnya. Untuk harganya, dengan spesifikasi seperti tadi, kalian bisa mendapatkan jam tangan ini di kisaran harga 800 ribuan saja, bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi sekarang. Untuk kalian tertarik dengan jam tangan ini, langsung sikat aja, dan ada satu lagi jam tangan yang best selling selanjutnya. Nah ini dia selanjutnya yang ketiga Yang best selling dari Timex Ini adalah Kemudian selanjutnya ini dengan SKU TW5M27300 Ini adalah jam tangan digital dari Timex Dengan tampilan big digit digital dial Menggunakan black rubber Jadi di sini kita bisa lihat dial digitalnya Cukup besar ya cukup jelas jadi visibilitas untuk jam tangan ini cukup jelas sekali dengan melihat tampilan dial digitalnya yang cukup besar Di sini jam ini memiliki warna, seperti kita lihat di sini memiliki warna hitam dengan kombinasi biru Membuat jam tangan ini tampil cukup sporty menurut saya Lalu dilengkapi juga dengan fitur menarik di dalamnya seperti stopwatch dan timer sehingga membuat jam tangan ini digemari di kalangan muda yang menyukai jam tangan bergaya digital dan tampil sporty. Untuk diameternya di sini yaitu 48 mm dengan ketebalan yang dimiliki yaitu 17 mm. Untuk case-nya di sini menggunakan bahan resin dengan strap rubber Kemudian untuk water resistance nya yaitu hingga 50 meter. Jam tangan ini juga memiliki fitur timer. Jadi ada stopwatch, timer countdown, kemudian ada alarm. Dan didukung juga dengan fitur Indiglo. Untuk indiglonya di sini kita bisa lihat pada tombol digitalnya ada di sini ada Indiglo, kemudian di sini ada mode di sini untuk setting dan reset, kemudian di sini ada start dan stop untuk mengaktifkan fitur timer ataupun stopwatchnya. Nah, untuk indiglownya cukup kalian tekan di sini. Nah, di sini untuk jam tangan yang ini fitur indiglownya tidak terlihat lebih jelas seperti jam tangan analog sebelumnya dari Timex. Di sini untuk jam tangan digitalnya indiglownya terlihat di penunjuk angkanya ya Jadi warna angkanya semula berwarna hitam Begitu fitur Indiglownya ditekan Membuat tampilan angka pada dialnya berwarna biru Seperti jam tangan sebelumnya Jadi menurut saya tidak begitu terlalu membantu Visibilitas dari jam tangan ini dalam keadaan gelap sih Dibandingkan dua jam tangan sebelumnya Oke itu dia 3 jam tangan best selling dari Timex di bulan ini Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini langsung cek link di kolom deskripsi di bawah Langsung kepoin sekarang dan jika tertarik langsung sikat aja Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok sebelah sini Sekian video kali ini bersama saya di sini jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini untuk bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih.